untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya menemani santai malam kalian saat ini Bang akan menyuguhkan kabar terbaru dan pastinya kabar-kabar spesial dari idola kesengan kita di kabar pertama biar makin semangat kita menyaksikan foto Abang El yang sedang tertidur Allah, Rambutnya sudah mulai tumbuh panjang bersabat ya Sehat-sehat untuk anak ganteng, anak solehnya papa dan bunda Semoga BBL menjadi penyemangat dan menjadi penguat untuk kedua orang tuanya, amin Berikutnya di disimak juga, ini ada tentunya kabar saat Abi Ramzi diwawancara perselabat ya ini memberikan tanggapannya untuk seorang Lesti Kejauh dan Rizky Bilar. Tetap persahabati Abi Ramzi no komen soal pertanyaan mengenai Lestlar. Tetapi Abi Ramzi hanya bisa mendoakan yang terbaik dan terutama Abi Ramzi itu mendoakan kedua orang tua Lesti. Ya. Masya Allah, Abi Ramzi memang salah satu orang yang selalu tulus mencintai dan mensupport idola kesayangan kita. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Tim Boy Lesti Fatih, Lovers. Tolimat Caption pun dituliskan, Abi Ramzi ini dari dulu selalu sayang dan tulus pada idola kami. Tak seperti mereka yang kerja bareng-bareng Leslar pada menafi. Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan diantaranya dari akun Lenny.Merlina. Masya Allah, Abi Ramzi selalu mendoakan yang baik-baik buat anak-anaknya. Semoga leslar selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hanya doa yang terbaik ya yang selalu kita berikan untuk Lesti dan Rizki Bilar. Kemudian, disimak juga persahabatnya: ada wawancara bersama Ustaz Sugi Al-Buguri. Ini menyampaikan secara fakta dan jelas persahabatnya. Muda Lesti Kejora itu pengen banget mengajak Papa Bilar dan Abang El bertiga untuk umroh bersahabat. Kita juga doakan ini mudah-mudahan terwujud persahabat ya keinginan Bunda Lesti untuk mengajak suami Rizky Bilar dan anak kesayangan Abang Fatih untuk pergi umroh bareng. Postingan ini diunggah kembali oleh akun Rosa Anus Koles 24lar. Kita lihat juga kalimat yang dituliskan. Semoga bisa terwujud ya ke Tanah Suci bersama keluarga kecil. Kami mendoakan kebaikan buat rumah tangga kalian. Insya Allah begitu banyak support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan tentunya persahabat jadi ya, postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Diantaranya dari akun lain, Marlina juga ikut menanggapi, Amin ya Allah, Bismillah semoga Allah ijabah rencana dede suami abang ke tanah suci, Amin. Ada juga tanggapan dari Dewi Prila, mengatakan. Amin ya Allah, mudah-mudahan selesai urusannya dengan polisi mereka bertiga umroh bareng. Amin ya Allah. Kita aminkan untuk doa-doa baik, semoga diijabah dan dikabulkan. Selanjutnya, disimak juga diunggahan A.B. Ini mulia Sofian tiga jam yang lalu mengunggah foto bareng Reddy dan Ayah Kejora. Ini memasak satu umroh. Luar biasa, ketiga lelaki ini adalah tentunya... Garda terdepannya Lesti Kejora, luar biasa, terutama untuk Ayah Kejora. Kita salut dan bangga dengan sosok Bapak Endang persahabatnya. Masya Allah Bapak Endang Mulyana memang luar biasa. Mudah-mudahan Ayah Kejora selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya juga saya ya, perhatikan, ini ada poin-poin kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian, pada hari ini, Kamis tanggal 13, bulan Oktober tahun 2022. Bertempat di Provinsi Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini, yang pertama Muhammad Rizki alias Rizki Bilar. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua, Lestiani alias Lesti Kejiora. Untuk selanjutnya, dalam perjanjian ini disebut dengan pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua bertindak secara sendiri-sendiri disebut pihak dan bertindak bersama-sama disebut para pihak. Kita lihat juga slide berikutnya. Mengingat bahwa pihak pertama dan pihak kedua merupakan pasangan suami-istri yang sah secara agama dan hukum Indonesia bahwa para pihak telah sepakat untuk berdamai demi kehidupan yang lebih baik dalam melanjutkan rumah tangga bahwa sehubungan dengan laporan polisi yang dibuat oleh ayah dari pihak kedua ini persahabat ini poin yang sangat penting banget ya maka demi memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif Restoratif Justice dan telah disepakati para pihak untuk berdamai Bahwa para pihak telah sepakat dan dituangkan dalam perjanjian yang mana sebagai berikut Pasal pertama, penyelesaian perdamaian Pihak kedua saat ini telah membuat laporan polisi sebagaimana terdaftar Nomornya tertera ya, di persahabat Di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2022, ini waktu pengajuan laporan. Pihak pertama saat ini berstatus sebagai tersangka sesuai dengan surat penetapan tentang peralihan status tersambat ya tanggal 12 Oktober 2022. Para pihak telah bersepakat untuk berdamai sebagai berikut Pihak pertama mengakui kesalahan kepada pihak kedua Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Ini poin penting juga Bahwa Rizky Vilar, persahabatnya Mengakui kesalahan kepada Lesti Dan akan berjanji tidak mengulanginya kembali untuk perbuatannya Pihak kedua memaafkan kesalahan pihak pertama Nih persahabatnya disimak Plastikensiora memaafkan kesalahan Rizky Milar. Pihak pertama dan pihak kedua saling berdamai dan bermaafan atas segala tindakan dan atau kejadian yang tidak berkenan di masa lampau yang mana dituangkan dengan kesepakatan perdamaian ini yang akan ditandatangani oleh para pihak. Pihak kedua mencabut laporan polisi. Tanggal 28 September 2022 pada kepolisian Reson Metro Jakarta Selatan. Pihak pertama mencabut talak yang dilakukan terhadap pihak kedua berdasarkan hukum agama perkawinan para pihak. Para pihak sepakat setelah perdamaian ini dan pencabutan laporan polisi oleh pihak kedua, maka sepakat untuk tidak saling menuntut baik secara hukum, pidana, ataupun hukum perdata, dan lainnya. Pasal kedua, lain-lain, bahwa para pihak benar adanya ingin berdamai, melanjutkan rumah tangga yang telah dijalani selama ini. Bahwa masing-masing pihak, baik pihak pertama ataupun pihak kedua, melakukan perdamaian ini tanpa ada paksaan ataupun intervensi pihak lain. Demi keberlangsungan rumah tangga yang masih dapat diperbaiki dan dapat dilanjutkan. Demikian, perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya ditandatangani di atas matra yang cukup oleh para pihak, serta dibuat dua rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama. Surat itu pun bertandatangan Rizky Bilar dan Lasik Kejora Sementara ada juga empat orang saksi di antaranya Dr. Hot Masitompul, Dr. Wijayanto, dan Bapak Endang, serta Beni. Itu Poin-poin yang sangat penting dalam kesepakatan perdamaian. Berikutnya kita lihat juga bersahabatnya. Ada kalimat yang diunggah oleh akun fanbase Leslar. Orang yang diam saat diremehkan bukan berarti karena dia bodoh. Justru sebaliknya, dia pintar karena memahami bahwa melawan orang bodoh cukup dengan diam. Keep strong ya untuk menelesti. Wanita yang hebat, wanita yang sangat kuat. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan keluarga besar. Dan pastinya kita juga masih menunggu kabar terbaru, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.